Song Zhen tercengang saat dia menatap Lindong, yang memberikan senyum cerah sebagai tanggapan. Seluruh tubuh Song Zhen dipenuhi dengan sensasi dingin. Jarinya bergetar saat dia menunjuk ke arah Lindong sementara keheranan yang intens melonjak melalui matanya. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku. Song Zhen akhirnya menyelesaikan hukumannya setelah waktu yang lama. Suaranya mengandung keheranan yang tidak bisa disembunyikan. Dia tidak bisa percaya bahwa tidak hanya menelan daya binatang buas mitosnya tidak merusak Lindong. Tapi itu malah benar-benar dimakan oleh Lindong. Kekuatan menelan diketahui mampu menelan semua makhluk hidup di dunia ini. Apapun yang termasuk di dalamnya akan dicerna. Namun, tidak hanya gagal mencerna Lindong. Itu malah dimakan oleh Lindong melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Song Zhen benar-benar kaget dengan adegan ini. Terkesiap. Banyak megap-megap pecah di daerah sekitarnya. Para penonton menatap Lindung seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kekuatan menelan dari tauti yang ganas mungkin kuat. Tapi warisan yang kamu dapatkan tidak seberapa dibandingkan dengan artikel asli. Karena itu, tidak sulit untuk mengatasinya. Petik 2. Lindong tertawa mengejek ketika banyak tatapan mengejutkan fokus padanya. Dia kemudian melanjutkan. Aku khawatir warisan Sekte Taoti akan kehilangan 30% dari kekuatannya setelah kehilangan kekuatan menelan. Dari sudut pandang Song Zhen, hilangnya kekuatan menelan mirip dengan dia memotong salah satu anggota tubuhnya. Dan dapat dikatakan bahwa dia telah membawa ini ke dirinya sendiri. Jika dia tetap pada rencananya menggunakan seni bela diri untuk pelanggaran, itu akan membutuhkan waktu lindung untuk mengalahkannya. Namun, pada akhirnya, ia memilih untuk memamerkan daya menelan yang diperolehnya dari sekte Taoti, dengan harapan bisa menyelesaikan lindung dalam sekali jalan. Jika lindung adalah individu biasa, ia akan dicerna menjadi ketiadaan setelah jatuh ke dalam perut kegelapan. Namun, ia memiliki simbol leluhur yang memuaskan. Karena itu, dia tidak menemukan kekuatan menelan binatang Taoti sama menakutkannya dengan yang dibayangkan orang lain. Oleh karena itu, Ketika Lindong jatuh ke dalam perut kegelapan, ia segera mengaktifkan simbol leluhur yang memangsa dan daya menyantap yang menyebar keluar. Akhirnya, perut kegelapan dan kekuatan menelan yang mengisi itu benar-benar dimakan. Kamu benar-benar melahap kekuatan menelanku. Song Zhen akhirnya menyelesaikan hukumannya setelah waktu yang lama. Suaranya mengandung keheranan yang tidak bisa disembunyikan.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 Dia juga dapat menyebabkan yang terakhir kehilangan senjata yang paling kuat Menelan daya Bajingan Kembalikan aku kekuatan menelanku Senyum kaku di wajah Song Zhen tampak sangat lucu Setelah beberapa saat Wajahnya tiba-tiba berubah terdistorsi dan jahat Dengan raungan Tubuhnya bergerak maju Desir-desir Beberapa bayangan muncul di udara Setelah itu Kekuatan Triden yang kuat muncul ke langit bayangan yang melanda lindung seperti hujan lebat. Tauti Devil Triden. Saat bayang-bayang turun dari langit, mereka berkumpul bersama dengan kecepatan yang mengerikan. Berubah menjadi kilatan hitam. Didampingi oleh gelombang energi yang mengerikan. Flash hitam dengan keras mendorong ke arah tengkorak lindung. Saat kilatan hitam berkedip, sepertinya ada raungan kuno yang muncul dari dalam. Namun, Lindung hanya mencibir melihat serangan yang begitu keras dan mengamuk dari Song Zhen. Dengan tidak ada indikasi menghindari serangan itu, kekuatan Yuan di tubuhnya melonjak dengan panik. Dengan sentakan lengannya, tombak tulangnya terbang. Tombak tulang terbang tidak memiliki lintasan terbang yang spektakuler. Namun, kekuatan Yuan yang tak terbatas yang dibawanya begitu kuat sehingga hampir nyata dan diisi dengan kekuatan destruktif yang mencengangkan. Ing. ketika tombak tulang menyentuh Trisula, terdengar suara logam yang renyah. Setelah itu, angin kencang menyapu keluar dari titik kontak, menciptakan riak keras di udara. Tanpa menelan kekuatan, seni bela diri Tauti Sekte tampaknya agak lemah. Senyum melintas di wajah Lindong. Dia bisa merasakan bahwa pelanggaran Song Zen telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Meskipun pelanggarannya tampak kuat seperti sebelumnya, itu tidak lagi sulit untuk dihadapi. Wajah Song Zen bengkok, dia mengacungkan trisula liar saat badai mengerikan meledak ke arah Lindong. Sepertinya Song Zen akan menjadi gila. Sepertinya hilangnya kekuatan menelan telah memberikan pukulan besar baginya, meskipun serangannya brutal dan ganas. Lindong mampu menghentikan mereka sepenuhnya. Selain itu, tanda-tanda kekacauan dan kekacauan mulai muncul di antara serangan Song Zen. Song Zen benar-benar gegabah. Sekarang, kata Lanying lembut" mata indahnya sedikit terfokus saat dia menyaksikan pemandangan ini. Selama pertempuran, kondisi mental seorang praktisi sangat penting. Dengan menyerang secara serampangan, seseorang akan mengungkapkan kelemahannya, dan akhirnya dia akan dibunuh oleh lawannya. Saat ini, Song Zen berperilaku sedemikian rupa: kekuatan lindung agak aneh. Tidak disangka dia benar-benar berurusan dengan kekuatan menelan Tao Ti. King Feng menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. Kekuatan menelan mungkin kuat tetapi tidak terkalahkan. Ada kekuatan unik yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Apa yang dimiliki Song Zhen hanyalah salah satu dari banyak kekuatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa kekuatan menelannya dapat dilawan. Tentu saja, trik lengan baju lindung agak kuat juga. Lanying kemudian melanjutkan dengan lembut. Lagi pula, dia hanya pada tahap 4 yuan nirvana. Saat ini, bagaimana menurutmu peluang lindung memenangkan pertarungan? Tanya King Feng. Jika kamu mengajukan pertanyaan ini padaku di awal pertempuran ini, aku akan mengatakan dia memiliki peluang 40% untuk menang. Namun, saat ini, aku khawatir dia memiliki peluang 60% untuk menang atau bahkan lebih tinggi. Gumam Lanying. King Feng sedikit menganggukkan kepalanya sementara syok melintas di matanya. Dengan kekuatan panggung 4 Yuan Nirvana, Lindong memiliki peluang 60% untuk mengalahkan praktisi panggung 5 Yuan Nirvana. Apakah pria ini benar-benar menakutkan? Selain itu, rekan-rekan Lindong juga telah unggul di dua medan pertempuran lainnya. Lanying menggeser matanya yang indah dan melihat pertempuran Little Marten dan Little Flame. Wajahnya sangat serius ketika dia melihat pertempuran Little Marten. Yang disebut Lin Diao sangat kuat. Di permukaan, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Lin Dong. Lihatlah Song Ke, dia telah benar-benar ditekan sejak awal pertempuran. Sedangkan untuk Lin Yan yang berotot, meskipun ia tidak memiliki waktu yang mudah, aura rendahnya membuat anggota badan Song Bagu Trio Lin Dong memang tidak sederhana. Petik dua. Setelah mendengar kata-kata ini. King Feng mengalihkan pandangannya dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lagi berani meremehkan ketiganya. Kekuatan mereka sebanding dengan Iblis Song. Jika Lindong dan rekan-rekannya bisa mengalahkan Iblis Song, itu berarti mereka memenuhi syarat untuk berada pada posisi yang sama seperti Lan Ying dan King Feng sendiri. Nama mereka pasti akan berada di peringkat emas Nirvana. Denting-denting-denting, tombak dan triden bersilangan pedang dengan kecepatan kilat sementara percikan terbang ke segala arah. Jelas bahwa Lindung dan Song Zhen berkelahi dengan semangat dan kemarahan. Serangan mereka sangat cepat dan kejam. Sebagian besar serangan mereka ditargetkan pada titik vital masing-masing. Jika seseorang terkena salah satu serangan itu, cedera serius tidak bisa dihindari. Denting, tabrakan ganas lain terjadi ketika gelombang energi kekerasan menyapu daerah tersebut. Retakan besar muncul di tanah di bawah kedua belah pihak saat mereka terjatuh oleh pasukan yang dihasilkan. Swoosh. Setelah mereka berdua terlempar ke belakang, ekspresi wajah lindung tiba-tiba menjadi sedingin es. Kekuatan Yuan tanpa batas menyembur keluar dari tubuhnya dan membentuk lima jari kuno raksasa. Jari surgawi terpencil yang rakan yang besar. Kilatan dingin melintas di mata Lindong. Dengan teriakan, lima jari kuno raksasa dengan cepat berkumpul untuk menjadi tangan kuno yang sangat besar. Ketika tangan kuno yang sangat besar muncul, sosok ketiadaan muncul di ruang ini. Lindong tidak berhenti setelah ia berhasil membentuk jari surgawi terpenjara yang besar. Cahaya hijau keluar dari tubuhnya dan menyerang tepat ke tangan raksasa itu. Bas-bas. Setelah masuknya cahaya hijau, banyak sisik naga hijau besar tumbuh di tangan kuno yang sangat besar. Dalam sekejap mata, tangan kuno yang sangat besar telah menjadi tangan bersisik hijau. Ledakan, mata lindung menusuk dingin. Tanpa ragu-ragu, dia mengepalkan tinjunya dan tangan kuno besar yang dipenuhi dengan Heavenly Dragon Aura merobek udara dan menamparkan Songzen. Bang-bang-bang, saat tangan berskala besar hijau bergerak ke bawah, bumi langsung terbuka. Para penonton yang berdiri terlalu dekat dengan pertempuran itu terlempar ke belakang saat mereka memuntahkan seteguk darah segar. Saat Song Zen menyaksikan tangan berskala besar yang masuk, ekspresi wajahnya menjadi sangat suram. Dia bisa merasakan bahaya besar dari tangan. Berdengung. Tauti Devil Armor. Cahaya hitam cerah dengan panik menyembur keluar dan berputar-putar di sekitar tubuh Song Zen. Cahaya gelap membeku dengan cepat dan akhirnya membentuk baju besi hitam. Aura gelap mengelilingi baju besi yang mengeluarkan gelombang energi. Ledakan saat armor iblis terbentuk. Tangan berskala besar hijau itu sudah menuju ke bawah. Akhirnya, di bawah banyak pandangan dari para penonton, tangan itu menamparkan Song Zhen dengan kejam. Bang! Ditemani oleh ledakan besar, cahaya gelap yang menghancurkan bumi meletus dari baju besi di tubuh Song Zhen. Tubuhnya terbang kembali dari tumbukan dalam keadaan menyesal. Aura gelap dengan cepat berkumpul dan membentuk banyak mulut gelap yang menyerap dampak luar biasa. Haha, meskipun aku telah kehilangan kekuatan menelan, kamu masih tidak bisa membunuhku. Saat banyak mulut gelap menghilang, tubuh Song Zhen stabil sementara masih beberapa kaki dari tanah. Sebelum dia mengangkat kepalanya dan terkekeh sinis. Apakah begitu? Sudut mulut lindung meringkuk. Tiba-tiba... Dia dengan paksa menekan kedua telapak tangannya ke tanah. Bang, tanah di bawah Song Zen tiba-tiba terbelah aneh dengan cara yang aneh. Di bawah banyak tatapan mengejutkan dari para penonton. Cahaya gelap yang sangat deras meletus dari celah dan muncul ke dalam mulut besar kegelapan. Di dalam mulut besar itu, tampak ada lubang hitam dengan kedalaman yang tak terduga. Ini. Murid Song Zhen menyusut ketika dia melihat mulut besar kegelapan yang tiba-tiba terbentuk di bawah kakinya. Mulut surga melahap ekspresi wajah Lindong sedingin es saat dia mengepalkan tinjunya. Mulut kegelapan berdesing ke atas dan menelan Song Zhen yang ketakutan. Sekarang aku akan membiarkan kamu merasakan mulut surga wiku. Saat kegelapan memenuhi mata Song Zhen, dia mendengar suara Lindong yang dingin dan acuh tak acuh.